Nah, kabarnya hari ini. Saat ini berjumpa lagi nih sama Kak Dina dalam Selamat Pagi Truna. Nah, Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, saat ini Kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita satu-duh bareng nih. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan dahulu bacaan kita yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8.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 Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa roh kudusmu, sehingga kami boleh memahami, merenungkan, dan memperlakukan firmanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan 1 Yohanes 3 ayat yang keenam sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baik adik-adik, judul renungan pada pagi hari ini adalah hati-hati tersesat. Adik-adik, kira-kira di bawah tahun 1985 di Warakas, yaitu daerah Tanjung Priok, ada satu lokasi yang bernama Kampung Bingung. Gak tahu kenapa ya lokasi itu dinamakan seperti itu. Kampung Bingung adalah salah satu daerah sektor pelayanan jemaat GPIB. Nah, apabila ada ibadah keluarga di situ, yang mau pergi harus kumpul dan jalan bareng nih dengan salah satu anggota keluarga yang bersangkutan, agar nggak tersesat. Seringkali ada aja nih warga jemaat yang tersesat, baik pergi maupun pulang ibadah ke dan dari daerah itu, termasuk para presbiternya. Nah saya jadi tersenyum nih mengenangnya karena sama halnya dengan ketersesatan yang dialami oleh orang-orang Kristen di awal abad kedua Komunitas Kristen penerima surat 1 Yohanes berada di ambang perpecahan karena ajaran sesat yang menyusup Ajaran sesat itu menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias atau Kristus Sang Juru Selamat Karenanya kematian Yesus di kayu salib adalah peristiwa biasa yang tidak memiliki makna apapun, apalagi keselamatan. Bahkan orang-orang Kristen yang telah mengikuti ajaran sesat ini tidak mau melaksanakan ajaran Yesus. Dalam hal ini mengasihi sesama. Sobat Runa, jangan pernah ragu atas firman Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah. Mari tetap menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang anak-anak Allah. Misalnya, ketika kita menanggapi berita-berita bohong atau hoax ataupun hal-hal ne yang negatif seperti di media sosial. Atau pada saat kita menyampaikan informasi di media apapun, sebisa mungkin informasi dari kita adalah berita-berita yang positif, menyegarkan, dan membangun. Semua ini kita lakukan hanyalah untuk memberi makna bagi kehidupan yang sudah Allah anugerahkan. Jadi jangan mau disesatkan oleh pihak lain dan oleh diri kita sendiri. Karena itu hiduplah dalam Yesus Kristus. Baik, adik-adik. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur atas renungan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, untuk kami dapat hidup seru dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami, Tuhan, untuk kami tidak mudah disesatkan oleh berita-berita yang tidak benar, dan kami pun juga tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada saat ini. Dan sebentar nanti kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami. Agar kami pun juga boleh dapat menjalani hari-hari kami ke depan. Seturut dengan kendakmu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik selamat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah.